Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur, ini saya telur akan dan pembuat, melihat telur satu, dan membuat satu satu 1,5 kilo ya. Hmm. Telur dari satu 1,5, <tuk> uh, <tuk> tepungnya <tuk> 4 kilo, Susunya, susu 8 saset. 8 saset. saset mentega gitu, mentega kilo. Oh, blue band. band. Oke, okay, blue band ya. Satu kilo. 1 kilo. Hmm, ini lumayan. Nah, ini nanti minyaknya dua minyak oh, minyak 2 liter, minyak 2 liter. <laughs> ya minyak minyaknya 4 2 liter, 4 liter ya dua liter ya minyaknya <laughs> telur telur anu pembuat telur satu satu setengah kilo ya telur dari satu setengah Uh, tepungnya 4 kilo susunya susu 8 saset 8 saset, saset mentega asal se biru mentega, se mentega se blue band, band, oh, band. band. oke okay, blue band ya 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo. Hmm, ini lumayan uh, ini nanti oh, minyaknya 2 minyak 2 liter ya minyak minyaknya 2 liter ya 2 4 liter ya minyaknya Jadi bahan-bahan tadi bahan ya, kan. setelah jadi ini 120. Nah, ini, ini proses penggorengan Proses penggorengan. Oh, ya. ya proses penggorengannya. Minyaknya ini bulu. Bulu. Bulu. Bulu. 4 kilo. Oh. Oh. 4 kilo. Orang. Ini Cuman ditambah sepuk. lagi minyaknya. untuknya lipat Ya. Hmm, ternyata prosesnya lumayan lumayan sulit ya itu nah, ini guys bahan-bahan uh, tadi yang saya sampaikan ini sudah Makanannya sudah jadi, ini ini baunya harum sekali, guys. Di bahan-bahan yang tadi diproses, dibentuk, akhirnya sebagainya ini, kemudian digoreng. Nah, ini hasil akhirnya. ini.